Selamat, pagi, selamat siang Oke hari ini mempunyai ini Kacamata Ini harganya 35000 Banyak dari plastik ya Ini sangat Keren sekali untuk naik Ini masih ada banderolnya Ini kondisinya baru Ini harganya di keberimau Untuk nomor yang bisa dukung Ada yang di video ini Oke, okay. terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh